Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Jumadi Para pemirsa semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Dijayeng Pangudar Nalar Dalam video channel saya yang saya kasih nama Jawa Kapedar Semoga para pemirsa selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari pada saat ini saya akan menyampaikan tentang weton Kemis Kliwon yang berhubungan dengan watak, sifat, karakter, pekerjaan yang cocok, serta jodoh pinasti. Watak serta sifat dan karakter juga jodoh seseorang bisa dilihat dari hari dan pasaran atau yang biasa disebut dengan weton. Orang Jawa biasanya lebih mementingkan hari wetonnya daripada tanggal lahirnya Karena dari hari weton tadi seseorang bisa dilihat dari karakternya Meskipun tidak 100% tepat Tetapi perkiraan atau watak yang dirunut berdasarkan weton hari dan kelahiran Ini tidak bisa dianggap remeh semua ini mengingat bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut sangat penting dalam perjalanan seseorang. Nilai Netu sendiri diawali dari yang paling rendah, yaitu nilainya 7, sampai dengan yang paling tinggi nilainya 18. Nilai yang terendah itu hari Selasa Wage. lalu nilai yang paling tinggi adalah hari Sabtu Pahing. Nah dari nilai neptu inilah kemudian semua yang mencakup karakter dan watak seseorang ini bisa diketahui hari dan pasaran itu pada umumnya hari itu ada tujuh yang dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu kemudian pasaran Limok itu biasanya dimulai dari Legi sampai dengan pasaran Kliwon dalam petung Jawa, ada yang dinamakan paringkelan Di sini saya akan menyampaikan yang ada hubungannya dengan paringkelan somahan Atau yang biasa disebut paringkelan jodohan Weton yang cocok untuk jodoh Pinasti selain watak dan sifat seseorang yang lahir di hari dan pasaran tertentu tadi Maka bisa dilihat dari paringkelan somahan itu atau yang bisa dinamakan dengan Jodoh Pinasti Paringkelan Soman atau Jodoh Pinasti itu ada lima Yang disebut Satu Seri Dua Lungguh Tiga Gendong Empat Loro dan Lima Pati Paringkelan ini fungsinya untuk mengetahui Tentang perjodohan pasangan calon penganten yang mana weton dari pihak laki-laki maupun dari perempuan itu nantinya disatukan dan dijumlahkan ketemunya berapa kemudian dikurangi 5 dengan kelipatannya lalu sisanya nanti ada berapa setelah dikurangi 5, 5, 5, 5 kalau sisanya itu satu maka jatuhnya di paringkelan seri lalu sisa 2 jatuhnya ada di lungguh Sisa tiga jatuhnya ada di Gendong, sisa empat jatuhnya ada di Loro. Kalau tidak ada sisa sama sekali, maka jatuhnya di urutan nomor lima yaitu Pati. Ini yang harus dipahami untuk perjodohan antara weton yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian artinya Sri Lungguh Gendong dan Loro Pati. Sri Sri itu artinya rezeki. Orang yang menjalankan perduduan yang ketemu hitungannya jatuh di angka satu atau seri Biasanya rezekinya akan selalu ada dan akan mengalir terus Sehingga kehidupannya akan senang baik lahir maupun batin Kemudian yang nomor dua adalah lungguh Lungguh itu bisa kedudukan juga bisa jabatan Atau malah sebaliknya hanya duduk diam di dalam paringkelan ini, biasanya akan ketemu dengan hal-hal yang negatif. Istilahnya kalau sudah lungguh, itu sama sekali tidak mau berkarya, bawaannya akan selalu males. Perjuduan yang ketemunya nomor dua atau lungguh, biasanya hanya mengharap belas kasihan dari orang lain. Menjadi pengangguran yang berkepanjangan, tidak mau berusaha, dan pekerjaan pun juga menunggu pemberian dari rekan-rekannya atau dari orang lain. Lalu yang nomor tiga, gindung, gindung itu membawa beban Perjuduan yang ketemu hitungan nomor tiga atau gindung Ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat dan itu akan berkepanjangan Lalu yang nomor empat, loro Loro itu artinya sakit Perjuduan yang ketemu hitungan nomor empat atau loro tadi Biasanya akan sering sakit-sakitan akan selalu bergantian baik itu yang perempuan maupun yang laki-laki. Lalu yang kelima adalah pati. Pati di sini artinya mati. Menuju pati dalam perjuduan yang ketemu hitungan nomor lima ini menjadi angger-angger atau larangan yang tidak boleh dilanggar karena ini bisa mati rezekinya juga bisa mati orangnya dari pihak pengantin atau salah satu dari kedua orang tuanya baik orang tua yang laki-laki, maupun orang tua yang perempuan. Ini pedoman orang Jawa zaman dahulu. Karena orang Jawa zaman dahulu harus mengerti tujuan dan yang dibutuhkan untuk hidup itu. Menurut saya, kebutuhan hidup itu diantaranya yang nomor satu adalah sehat. Lalu selamat dalam perjalanan hidup dan bisa netepi wajib urip atau memenuhi kebutuhan hidup. Hidup itu harus makan, jangan sampai kurang yang dimakan. Orang hidup juga harus nyandang, tetapi jangan sampai nyandang utang. Apalagi kalau sudah nyandang, susah ini akan berkepanjangan dan nantinya membuat ruwet pikiran kita sendiri. Yang kedua, jika punya kemauan apa saja, baik itu besar maupun kecilnya, kalau bisa ya harus terlaksana dan bisa tercapai nah ini yang perlu kita benahi dan kita cari jalan keluarnya jalannya lewat mana mari kita cari bersama-sama supaya bisa tercapai dengan sempurna artinya sempurna itu genap tidak kurang juga tidak lebih kalau kurang mau dicari kemana kalau lebih pun juga mau ditaruh di mana sekarang saya akan menyampaikan tentang watak sifat serta karakter, juga pekerjaan yang cocok maupun jodoh pinasti bagi orang-orang yang lahir pada hari kemis Kliwon Dalam hitungan weton Jawa, kemis Kliwon memiliki jumlah neptu 16 neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran hari kemis nilainya 8 pasaran peliwon nilainya juga delapan neptu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak sifat karakter jodoh juga rezeki dari setiap weton itu sendiri neptu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak sifat karakter jodoh dan rezeki setiap beton Watak, sifat dan karakter weton kemis Kliwon Tetapi sebelumnya saya mohon maaf jika Yang mempunyai weton kemis Kliwon Nanti merasa tidak nyaman seperti apa yang akan saya sampaikan ini Ini berdasarkan petung Jawa dan didukung oleh horoskop Jawa Orang yang lahir pada hari kemis Kliwon menurut petung Jawa Diyakini memiliki watak yang urakan ambisius, dan pemarah. Hatinya kaku, sangat sulit untuk menerima nasihat orang lain. Watak semacam ini dalam petung Jawa diistilahkan dengan watak lakuning geni atau api. Bagi mereka yang memiliki weton Senin kliwon, seringkali memiliki watak yang keras hati, ceroboh, dan pemarah. Namun, selain itu, mereka juga memiliki bakat menjadi seorang yang mau bertindak jahat. Ucapannya terkadang panas sehingga menyinggung perasaan lawan bicaranya. Mereka juga sering membantah sehingga sering mendapatkan masalah atau perkara. Pada beberapa keadaan, mereka juga bersifat takabur atau tinggi hati dan selalu ingin mendapat sanjungan. Nah, ini watak dan karakter orang yang lahir di Hari Kemis Kliwon. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak benar adanya. Namun begitu, walaupun memiliki banyak watak yang buruk, orang yang lahir di Hari Kemis Kliwon juga banyak memiliki watak yang sangat positif. Mereka biasanya adalah orang-orang yang pandai berbicara, luas dalam bergaul, setia pada janjinya, periang, Berbelas kasih sering mendapatkan simpati dari teman-temannya Mereka ini suka bekerja dan tahan jika mendapatkan kekecewaan Karakter positif ini dapat menjadi lebih dominan dibandingkan karakter yang negatif tadi Ini semua tergantung pada orangnya Kemudian pekerjaan yang cocok Menurut petung Jawa dengan watak sifat dan karakter yang dimilikinya Mereka ini bisa bekerja semua jenis pekerjaan Atau profesi Mereka dapat beradaptasi dengan segala kondisi Dengan iklim Terutama saat dia menghadapi pekerjaan Dia mampu untuk mengerjakan apa saja yang disitu memang harus dikerjakan Kendati begitu Pitung Jawa mengisyaratkan supaya mereka dapat memilih pekerjaan yang lebih berhubungan dengan pendidikan, umpamanya seperti guru, seperti dosen, atau orator, pencerahan keagamaan, kemampuan mereka dalam berbicara ini sebagai modal untuk menggali ilmu yang tidak bisa dianggap remeh dan justru harus dioptimalkan kemampuannya mereka dalam berbicara, dalam menggali ilmu tidak bisa dianggap remeh dan justru harus dioptimalkan. Kemudian soal rezeki. Jika dirunut dari Petung Jawa, orang yang mempunyai weton kemis kliwon pada umumnya akan mendapatkan kecukupan dalam urusan rezeki. Semasa hidupnya, mereka tidak akan pernah mengalami kesulitan yang berarti untuk urusan rezeki. Adapun jika dikaitkan dengan rezeki keluarga, mereka akan mendongkrak ekonomi keluarganya. Ini karena nilai Neptunya terbilang sangat tinggi, yaitu 16. Kemudian tentang jodoh pinasti. Dengan Neptu 16, yang dimiliki orang yang lahir di hari kemis Kliwon, ini akan sangat cocok dan serasi jika ketemu dengan jodoh orang yang lahir pada hari Selasa Pon yang ketemu nilainya 10, lalu Rebu Kliwon nilai neptunya 15 dan Kemis Kliwon nilai neptunya juga 15. Ditambah dengan Jumat Pahing nilai neptunya juga 15. Bila berjodoh seperti yang saya sampaikan ini. Ini namanya ketemu jodoh pinasti. Jodoh pinasti itu jodoh yang sudah ditentukan oleh hari dan pasaran berdasarkan petung Jawa. Berdasarkan petung Jawa, pasangan ini akan saling melengkapi. Kebahagiaan dalam rumah tangganya akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari biasanya. Lalu bagaimana solusinya dengan orang-orang? Yang sudah menikah tetapi tidak ketemu dengan weton jodoh Pinasti, solusinya Anda cari hari pernikahan Anda. Jika Anda menikah pada waktu itu, umpamanya hari Minggu Kliwon, pada hari Minggu Kliwon Anda Wiradati atau Anda Sarati dengan cara membangun nikah. Bangun nikah ini bukan berarti Anda harus menikah lagi. Tetapi Anda disarankan untuk membuat selamatan atau bancaan dengan sarana tumpeng Tumpeng yang dilengkapi dengan urapan, juga telur ayam 20 yang ditaruh di sekeliling tumpeng tadi Juga ingkung ayam dengan nasi uduk, serta buah-buahan Selamatan ini gambaran dari keinginan berdua yang melambangkan kebahagiaan serta murah sandang serta pangan kemudian undang teman-teman atau sahabat Anda dan katakan pada mereka kalau hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah dengan tujuan dalam rumah tangga kami selalu mendapatkan kebahagiaan seperti saat kami dulu menikah kalau ada teman yang dipandang bisa membacakan doa Silahkan Anda minta tolong untuk memimpin doa Dengan tujuan seperti yang saya sampaikan tadi Untuk membangun nikah ini Bisa Anda lakukan setiap hari Minggu Kliwon Kalau memang rezeki Anda bagus Tetapi kalau kondisi ekonomi Anda kurang mendukung Paling tidak minimal Anda lakukan setiap tiga bulan sekali atau 105 hari sekali Artinya, tiga minggu sekali, yaitu setiap tiga minggu kliwon. Anda bikin pancaan atau tumpengan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah? Seperti yang dilakukan kebanyakan orang itu. Orang Jawa zaman dahulu, untuk melakukan kegiatan yang bersifat sakral yang dipakai itu hari dan pasaran, bukan tanggal maseinya atau tanggal jawanya. Saya rasa para pemirsa juga sudah jelas apa yang saya sampaikan Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk mencari pasangan terutama Termasuk orang untuk mencari rezeki kedepannya Jangan putus-putus semangat Anda, bangun semangat Anda untuk kehidupan yang akan datang Terima kasih, Rahayu, Rahayu, Rahayu, Sakunging, Dumati